Dan orang-orang kafir itu lebih mementingkan duniawi. lah Demokrasi ini tidak pernah berbicara tentang akhirat. Demokrasi hanya berbicara tentang duniawi. Apa itu taubat Nggak kenal mereka. Apa itu yakfur bitawud? Nggak tahu mereka. pada itu perintah. Wa me yakfur bitawud wa yu'min billah. Ya. Mereka ini sudah wa'yukmin billah. Sudah beriman kepada Allah. Tapi tidak yakfur ta di ini persoalan, ya. Ya sholat tapi tidak yakfur ta di kan parah ini. Aku bimbingin parah sekali Iqwan ibu Nabi sehingga kita tidak sadar ya kita sholat tapi kita tahu kita sudah rusak. <Holy Admin> <The> mari kita lanjutkan kajian kita kitab al walawal wal -Bara, di dalam tema yang besar yaitu perseteruan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan kita telah sampai pada keterangan di dalam kitab al walawal wal -Bara ini yang ditulis oleh al Muhammad bin Salim bin Sa'id al-kahtani beliau mengatakan bahwa selagi kita mengetahui titik persoalan permusuhan serta hakikat daripada permusuhan itu maka kita pun harus memahami dan mengetahui pula bahwa perseteruan permusuhan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan merupakan sebutan persamaan yaitu antara musuh-musuh Islam ya yeah. dengan berbagai jenis karakter sifat dari musuh-musuh yang disebut oleh penulis kitab ini termasuk dalam wali-wali syeikhuan siapa mereka yaitu orang-orang kafir ya yeah. dimana orang kafir ini sebagaimana sabda Rasulullah al-kufru millatun wahidan ya perhatikan para zaman sekalian al-kufru millatun wahidan Rasul bersabda kekafiran itu karakternya sama wahidan satu apakah dia kafir Pancasila kafir demokrasi kafir undang-undang 45 kafir Nasrani kafir Yahudi Ya. kafir apa saja kafir hindu, kafir buddha dharmu gandul, semuanya ya. Allah berfirman ya. waladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din ya. ila taf'aluhu takun fitnatum fil ardi wa fasadum kabir ya. bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu satu dengan yang lainnya itu saling ba'duhum awliya'u ba'din menjadi wali sebagian dari wali yang lainnya ya. Kalau ada orang kafir demokrasi misalkan pasti di dalam demokrasi itu ada wali-walinya di dalam perwalian kekafiran ini waladina kafaru ya Allah katakan tadi bahwa orang-orang kafir itu satu sama lain itu saling memiliki per, satu ikatan perwalian ya perwalian mereka ini mewajibki misalkan berwali dengan e, Pancasila misalkan Pancasila berwali kepada demokrasi ya undang-undang dasar 1945 berwali kepada hukum-hukum kafir ya karena Pancasila itu undang-undang dasar -undang 1945 maksud saya itu awalnya dari undang-undang Belanda otomatis undang-undang ini berwali kepada hukum-hukum kafir pula apapun jenis kafirnya ya demokrasi walaupun tidak punya kitab dia punya aturan-aturan yang sudah tertulis Dan itu bisa berganti-ganti nanti undang-undangnya itu Tetapi mereka tetap berwali kepada undang-undang dasar 4, 5 tetap Walaupun mereka teriak-teriak Oh ini boleh ini Ini pemerintahan dolim Oke, okay, sepakat kita Dolim itu terminologi dari bahasa Al-Quran Dolim ya. Tapi dolim yang dimaksudkan oleh mereka orang-orang kafir ini Mendolimi kepentingan dunia mereka ini harus dipahami ya. Dolim yang dimaksudkan oleh orang-orang hari ini kebanyakan itu boleh dalam persoalan perut, urusan dunia. Tapi dalam persoalan akidah, oh nanti dulu katanya. Ya. belum tentu kafir mereka. Ya. Padahal ayatnya jelas inna syirka la dhulmun azim Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, azim yang paling besar itu syirik ya kalau sudah syirik kata saya Muhammad al khutub ya eh Muhammad Kutub mohon maaf beliau adalah salah satu guru besar dari Umul Qura, Mekah kakak daripada Said Kutub beliau katakan kesyirikan itu adalah Umul Farroh induknya semua kerusakan jadi yang, di, yang menjadi pusat sumber kerusakan itu adalah syirik yaitu ummul Faroh induk dari seluruh kejahatan seluruh kerusakan itu adalah syirik. Jadi kalau ini zalim ya tidak digantikan sistem ini dengan sistem tauhid dia akan hilang zalimnya. Ya. Berganti orangnya ganti Jokowi nanti ganti lagi jika tetap undang-undangnya seperti mengaju kepada aturan-aturan demokrasi siapapun selama dia masih manusia ya dia pasti menginginkan dunia. Potonglah lahir saya kalau orang tidak butuh dunia <guruh> hari ini ya. dan orang-orang kafir itu lebih mementingkan duniawi, nah demokrasi ini tidak pernah berbicara tentang akhirat, demokrasi ini hanya berbicara tentang duniawi, apa itu tawud, Nggak kenal mereka apa itu yakfur bitawud tahu mereka pada itu perintah wa mi yakfur wa yu'min billah Ya. Mereka ini sudah bila, Sudah beriman kepada Allah Tapi tidak yakfur bitawud Ini persoalan Ya ya sholat Tapi tidak yakfur bitawud Kan parah ini Parah sekali Sehingga kita tidak sadar ya. Kita salat Tapi kita tahu kita sudah rusak Kenapa? Sekali lagi karena sistem Sistem ini yang berbahaya maka di dalam kitab milah ibrahim itu yang disusun oleh Abdurrahman al-Makdisi, beliau menyebutkan syirik itu ada dua, ya, yaitu syirik syirik kubur dan syirik kusur. Syirik kubur itu syirik yang berpusat pada persoalan-persoalan kuburiyah, ya, ini para penyembah kubur yang disebut kuburiyun ya, berpusatnya apa namanya bid'ah khrofat. Tahayul, itu oleh beliau disebutkan berasal dari syirik kubur yang satu lagi syirik kusur ya, syirik yang berpusat pada kekuasaan kenapa? karena kekuasaan itulah ya, yang membuat hukum ya, yang hukum itu bertentangan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala maka hari ini dapat kita lihat tidak ompak ini mereka ini bahkan mereka bermusuhan antara penyembah kubur dengan penyembah berhala undang-undang atau hukum ini Hari ini mereka berseteru Nah di mana kita? Kita harus di tengah Umatan wa shaton, ya. Kita menjadi umat di tengah Kita tidak cenderung kepada syirik kubur Dan tidak cenderung kepada syirik kusur Syirik berdasarkan hukum nah, Kita tetap berhukum dengan hukum Allah Dan kita baru dari syirik, syirik kubur nah, Ini tidak disenangi oleh orang-orang kafir enggak suka orang-orang musyrik ini ya di dalam surah al-maidah 88 eh, 82 Allah berfirman lata tajidu ya dan asyadinnas ya adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladina ashraqu ya la tajidu nas pasti akan kamu jumpai Muhammad Orang-orang ya. yang punya asad, ya. Punya kebencian yang luar biasa Kepada siapa? Agawah ya. memiliki kebencian Yang sangat kuat ya. Asad, itu kuat ya. Adawata Adawata itu Permusuhan yang sangat kuat Lilladzina amun Kepada orang-orang beriman Siapa mereka? Dua ayat ini menyebutkan Dua golongan Al-Yahud Walladzina aswaku Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik aswaku pelaku-pelaku kesih, kesyirikan baik siri kubur maupun siri kultur, tidak senang dengan Wahid orang yang bertauhid tidak suka karena lesan dari para muwahhid ini, sungguh menyakitkan hati mereka ketika kita menyebut siri kubur wah ini para penyembah kubur yang ini marah mereka ya terutama jin-jin ini kita tidak tahu, tidak lihat ini jin-jin marah kalau kita sebutkan, ini syirik kusur syirik nah jin penyembah syirik kusur, syirik ya syirik kubur tidak suka kalau kita bicarakan tentang tauhid rububiah nah syirik kusur, jin-jin yang berpihak kepada kekuatan-kekuatan istana itu tidak suka kalau kita bicara tentang hukum Allah tidak suka mereka walaupun mereka sholat Nah, memang syirik itu memang begitu sifatnya. Syirkah membagi, membagi kekuasaan. Ini untuk manusia, ini untuk Allah. Kalau mereka beribadah, ini untuk untuk Allah. Tapi kalau mereka ke kuburan, ya, ini untuk bapak-bapak kami, untuk nenek-nenek wayang kami. Begitu pula para pelaku syirik kusur, syirik yang berpusat pada istana, tidak suka narasi orang bertauhid itu dibenci oleh mereka apa narasinya? ya tegakkan daulah Islam tidak nah, senang ini orang-orang penyembah syirik kusur penyembah eh, apa namanya kekuasaan istana tidak suka mereka tegakkan negara Islam oh uh, negara Islam lo apa salahnya negara Islam ya allahi apa salahnya negara Islam negara Islam ini satu istilah terminologi di dalam Al Quran Karim yaitu berpusat pada Khilafah Khalifah kita ini khalifah, ya. minimal di dalam sekop yang kecil, pemimpin, ya. dijadikan oleh Allah manusia itu sebagai khalifah sebagai pemimpin. Nah, kalau memimpin dengan dengan apa memimpinnya? Ya dengan Quran dan Sunnah. Ya. Al-Quran dan Sunnah ini hukum yang suci dari Allah yang maha suci. Lah kita ini, roh kita ini dihembuskan oleh Allah yang maha suci, maka pantas ruh yang suci ini dibimbing dengan hukum yang suci dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ar-rum Allah berfirman fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi la tabdila li khalqillah zalika ad-dill-qayyim walakin aktsarannas la ya'lamun surat ar-rum 30 ini Allah berfirman maka hadapkan wajahmu ya yeah aku wajah hakiki din hadapkan wajahmu seluruh hidup matimu lillahi alamin, seluruh aturan-aturan hidup sampai kemudian kita mati ya hadapkan roh kita ini kepada din din yang suci dari Allah Subhanahu wa taala yang maha suci pantas roh yang suci ini dibimbing oleh din yang suci din dimana aturan-aturan dalam hidup din bermakna an aturan-aturan dalam kehidupan. Itu makna din. Maka din yang suci ini hanya untuk ruh yang suci. Ya. Fitratallahi ya. Yang Allah telah letakkan fitrah itu dalam diri manusia. Jadi fitrah manusia itu senang ya dengan yang suci, yang murni, ya kan? Kalau Mas Murni mau nggak Pak? Mau. Apalagi para perempuan ini, kalau kasih emas yang apa namanya, emas yang palsu, apa namanya? Ya, yeah. suasa, yeah. atau besi yang disebut tidak mau manusia, palsu gitu. Ya, yeah. anak kecil tahu ini uang palsu, tidak mau dia. Ah, itu tuntutan daripada fitrah, kepingin yang murni, gituloh. Ya, yeah. kepingin yang murni itu, fitrah. Subhanallah, kita fitrah fitrah yang telah diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia sesuai dengan fitrah manusia senang yang suci nah kalau ada fitrah senang sesuatu yang kotor, itu bukan fitrahnya ini. fitrahnya sudah terganggu fitrahnya sudah kotor maka dia berikutnya kalau katakan munib, munib kembali, kembali wahai fitrah, fitrah Allah, kembali kata Allah munib kembali kepada ilai, hi itu kepada jalan Allah kepada aturan yang murni dan suci ini, kembali ya. karena kita sudah kotor diatur dengan Pancasila berapa tahun kita diatur ini oleh undang-undang 45, berapa tahun kita ini mulai bapak saya, saya, anak saya nanti ya masa kita terus-teruskan ini ya. kok gak ada perjuangan untuk merubah itu Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqomah, ya. Karena istiqomah ini mahal tadi saya katakan. Istimewa ini orang istiqomah Kalau istiqomah di di zaman Rasulullah biasa, ya. Biasa. Kenapa? Karena, karena Islam sudah jalan, hukum Islam sudah tegak. Maka ketika kita istiqomah di tengah-tengah tegaknya Islam, biasa itu. Tapi kita istiqomah di tengah-tengah hukum Tauhud ini, itu luar biasa. Kata Rasulullah, 50 pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang akan datang. Ya. Bimis lillazhi antum alaiha ajra khamsina minkum, kata Rasulullah. Seperti kalian, kata Allah. Bimis antum alaiha. Seperti kalian, tapi mereka ini mendapatkan ajra khamsina minkum. Mendapatkan 50-nya kalian pahala dari kalian wahai sahabat-sahabatku kaget para sahabat qul tuhurun man humi rasulullah berikan kabar kepada kami siapa mereka ini ya rasulullah hum ya mereka adalah orang-orang yang selanjasat tegak ya di atas dinummah ya wa izya minkum fa syirathilafan katsira kata rasul di dalam hadis yang lain ya pada siapa yang hidup ya wa izya minkum Kathirah, barang siapa yang hidup nanti di akhir zaman dan dia melihat banyak perbedaan perbedaan-perbedaan ya. maka kembali atau, maka kembali kepada sunnahku sunnah yang mana? yaitu sunnahnya khulafah urashidin al-mahdiin ya. yaitu sunnahnya yang ditegakkan oleh para khulafah Rasidin para pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah SAW Abu Bakar Umar Usman Ali bin Abi Thalib. empat orang ini sebagai khulafah Rasidin yang melanjutkan risalah Rasulullah SAW ya. maka ikuti mereka ini ya. tegakkan Khilafah rasyidin, khilafah khilafah Rasidah ya. Abu'alaiha bin Nawajid gigitlah sistem khilafah itu dengan gerahan kalian bukan menggigit apa namanya yayasan-yayasan uh, mohon -yayasan, maaf saya harus sebutkan yang menyebut dirinya sebagai uh, pengunjung khilafah organisasi misalkan bukan organisasinya yang di yang, di, yang, di, yang dipegang teguh bukan sistemnya yeah buat apa memegang organisasi? tapi kalau sistemnya tidak berjalan, ya min dengan apa jalannya? dakwah wal jihad, dakwah wal jihad, jihadnya dengan apa? yakfur bi wa paling tidak jihad itu dengan bi al dengan lisan lisan kalian, ya, atau dengan bi amwalikum dengan harta kita, atau dengan bi amfusikum dengan jiwa kita. Bialsinatikum wa amwalikum, ya. Kemudian dengan jiwa dengan apa namanya uh, dengan jiwa kita, tiga ini yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sampai kemudian di bi bialsinatikum ini ya, berjihad dengan narasi yang jelas. Ya, kalau togut katakan togut jangan dikatakan bolim to. Karena bolim ini Pen, apa namanya pemakannya sangat luas nanti boleh terhadap ekonomi boleh terhadap politik tidak boleh terhadap hukum Allah titik itu dulu yang dibahas ya boleh terhadap ekonomi itu nanti perusahaan belakangan kalau boleh terhadap hukum Allah tidak dibahas tidak kembali kepada hukum Allah maka ini hati-hati ini bagian daripada kesyirikan ya dia sholat tapi dia, dia tidak bawa terhadap demokrasi dia sholat, tapi dia tidak barok kepada Pancasila dan Undang-Undang dan -Undang -Undang 45 Dia sholat, tapi dia tidak barok kepada Komunis Dia sholat, tapi dia tidak barok kepada orang-orang kafir yang lain Ini masuk terhadap satu apa namanya definisi yang tadi kita sebutkan di dalam kitab ini Masuk di dalam satu definisi wali-wali syaitan Ta'udzubillahimundalik Dua Karena dua katakan, karakter dari manhaj yang dipegang oleh kaum Muslimin yaitu karakter dari manhaj kalimat Allah ini secara baik, ya ini dapat dilihat oleh orang-orang yang memiliki manhaj-manhaj dengan karakter masing-masing dari mereka yang tidak selalu ya, memadamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Di mana manhaj tauhid itu, ya ini mengeluarkan manusia. Jadi, manhaj tauhid itu adalah manhaj yang dipegang oleh kaum Muslimin. Dalam rangka mengeluarkan manusia, semuanya dari menyembah kepada sesama hamba menuju pada penyembahan terhadap Allah Subhanahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghancurkan rintangan-rintangan duniawi yang menghalangi manusia dari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, apa yang menghalangi? Apa namanya? halangan yang menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah ya. menghalangi rintangan-rintangan yang menghalangi mereka dari menyembah kepada Allah yaitu isma-isma ya. dan dia katakan ya. karakter ini karakter kalimat la ilaha illallah ini juga merupakan karakter pertentangan antara dua manhaj saja ya manhaj tauhid dan manhaj syirik jadi manhaj tauhid ini jelas, ya. satu tauhid itu, tidak ada tauhid versi Nusantara, tidak ada tauhid nanti versi Arab Saudi, tidak ada tauhid itu satu. Begitu pula kafir itu satu, kafir apa saja, satu dia. mau kafir ikut apa namanya kafir demokrasi, kafir apa saja, itu hakikatnya satu. Dan manhaj tauhid ini kata beliau merupakan perlambangan permusuhan antara tauhid dan syirik yang tidak yang tidak akan ada pertemuan di antara keduanya tidak ada pertemuan bisa bercampur antara minyak dengan air tidak mungkin sebagaimana bercampurnya tauhid dan syirik tidak akan pernah bercampur para pemilik manhaj di bumi ini yang begitu semangat untuk menyingkirkan manhaj tauhid ini ya yang mengancam eksistensi tauhid serta manhat man dari status mereka masing-masing yeah. mereka akan berusaha untuk menghilangkan manhat tauhid atau manhaj robani tersebut dalam rangka untuk menyingkirkan orang-orang yang bermanhat tauhid ini ya yeah, adalah merupakan satu kepastian yang pasti ada dalam diri mereka yaitu apa permusuhan selalu ada permusuhan yeah. dari dalam diri orang-orang musyrik yeah. maka di dalam surah hal itu ya yeah. Allah berfirman wa yeah. yeah. jika dibacakan ya yeah. jika kau bacakan Muhammad ayat-ayat Allah ayat yang mana ayat tentang tauhid dan syirik yeah. jika kamu bacakan ayat-ayat kami yaitu tentang tauhid dan tentang syirik ya. Bينات dengan terang dan jelas. Ya. Ta'rifu wujuhul ladzina Kamu akan lihat wajah-wajah orang kafir itu, ya yang mungkar itu, ya. Ya kadzuna Mereka itu akan seperti menyerang kamu. Akan menyerang kalian. Wahai kaum muslimin, kalau kami kita bacakan, ya, ayat-ayat tentang syirik, tentang tauhid, Bayi dengan jelas, dengan dengan bayan, dengan rinci sistematis mereka tidak mau cukup dibacakan saja. Ngapain diperjelas? Loh, eh. Kalau Kul wahyu ahad itu, kalau dibacakan kepada orang yang kena jin, jin aku baca, dibaca jin itu. Tapi kalau kita bacakan ayat yang lain yang berkaitan dengan musuh Allah. ya, amanu, aladinah amanu, amanu, amanu, Tawud, syaitan, marah mereka ketakutan bahkan para jin ini kalau kita bacakan ya Allah orang-orang beriman itu kalau berperang di jalan Allah orang-orang kafir itu kalau berperang di jalan to'ud ya kan ayat ini Allah langsung menyebutkan tidak ada tafsir di sini ini ayat muhkam ayat muhkamet yang Allah katakan langsung dan orang-orang kafir itu kalau berperan di jalan taubut hatta mereka sholat hatta mereka haji infak sodako kalau mereka berperan di jalan taubut membela taubut mereka itu kafir menurut ayat ini tadi ini, ini bukan kafir ini, ini terjemah jelas terjemahannya lalu misalnya orang mereka siapa begitu orang kafir ya orang kafir itu dan orang-orang kafir itu satu sama lain saling dukung-mendukung -dukung. Kafir apa saja Terutama orang-orang kafir Musyrik Yang memiliki kebencian Memiliki kebencian yang Bencinya kepada orang beriman itu luar biasa Padahal sholat mereka ini sholat. Tapi kalau melihat orang-orang beriman Orang-orang bertawahid bernarasi, tegakkan daulat, tegakkan khilafah mereka bencinya luar biasa padahal ikut sholat ya nah, kalau yang benci orang kafir dinasrani yahudi, wajar Bahkan kamu ini sholat kok benci kepada orang bertahun itu kan aneh kamu ini ya kan? ngeri kenapa? dua kesyirikan sudah terpapar oleh mereka syirik kubur dan syirik kusur ini persoalan ini ya. kalau sudah condong kepada kesyirikan na'udzubillahimindarik ya. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ya. ya. Kata Allah Mereka itu akan terus memerangi kamu Orang-orang ya. kafir ini Musyrik ya, Munafik Yahudi Nasrani Apa saja kafirnya? Itu kalau sudah bertemu dengan orang beriman, mereka menjadi satu kolam. Dan hari ini, hari ini, yeah. itu orang-orang kafir sudah mengepung. Ngepung siapa? Orang-orang yang menegakkan daulah. Kalau kita sudah si daulah, pasti kita akan dikepung oleh mereka. Orang demokrasi yang kiainya, orang pancasila dengan kiainya, Ulama'nya apa saja, anunya, kafirnya itu akan mengepung orang yang menegakkan daulah dalam rangka untuk izul islam wal muslimin nah, kalau yang timberi-timberi itu mengatakan wah oh, ini sok-sokan ini nah kamu sok-sokan dengan Pancasila kok kamu tidak terasa itu kalau saya sok-sokan dengan islam, apa salahnya? saya sok-sokan dengan tauhid, apa Apa salahnya? para sahabat itu, merusak berhala itu dia berkata sok-sokan juga iya, itu bukan sok-sokan itu ada satu kegairahan, satu euforia di dalam diri para sahabat untuk menunjukkan ishadu bi'ana muslimun. Tunjukkan bahwa kami adalah orang-orang Islam yang siap untuk merobohkan semua lambang-lambang kesyirikan. Begitu, mestinya. Na'udhu Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, insyaAllah. Maka Allah berfirman, وَلَيُّزَلُونَ يَقَوْثِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُّبُّكُمْ عَنْذِينِكُمْ إِنِسْتَطَعُونَ Ya, mereka tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kalian. Terus akan diperangi kalian. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Dan kita berharap semoga kita istiqomah di atas jalan Allah ini. Ya, karena mereka terus akan memerangi kita. Mereka tidak pernah berhenti untuk memerangi kamu. Hatta yarudukum sampai kamu murtad keluar dari. Agama Islam ini dan mengikuti manhaj mereka, manhaj kekufuran ini yang satu kolam mereka ini. Dalam rangka apa mereka ini? Ya, tidak lain Mereka ingin memadamkan nur Allah penurut Allah ini, yaitu Islam ya. mereka ingin memadamkan Islam ini dengan mulut-mulut mereka kalau mulut nggak bisa baru dengan tangan mereka bagaimana caranya orang yang menarasikan Tauhid dan tegaknya daulah Islamia, itu harus dibasmi baik dengan mulut maupun dengan senjata ya. saya kutip salah satu tokoh demokrasi di negeri ini ya dia mengatakan Kalau kami mengatakan kafir itu Kepada orang di luar Islam Saya tidak keberatan dikatakan kafir oleh orang di luar Islam Saya tidak keberatan kok Tapi itu kan tidak ada di dalam, di dalam Istilah konstitusi negara Tidak ada Itu istilah terminologi di dalam Al-Quran Betul itu Dan kita menggunakan konstitusi negara ini Tidak boleh ada Di dalam konstitusi itu Tentang kafir tidak boleh ada Ini subahat Ya, sebut saja namanya Fahri Hamzah Biar jelas itu Untuk melihat di dalam YouTube-nya Bahwa kafir itu salah satu narasi uh, Salah satu terminologi di dalam Al-Quran Betul itu Tapi dia tidak sepakat Dia tidak setuju Kalau negara ini menggunakan narasi kafir Karena itu akan mengacaukan nah, Karena kamu mengingin dunia masalahnya Pak Fahri Kamu ingin dunia masalahnya Karena kamu tidak mau dengan, uh, dengan istilah kafir di dalam Terminologi hukum Islam Untuk ditegakkan Islam di negeri ini kamu tidak mau Karena kamu tidak akan dapat dunia nanti Itu yang kamu takutkan Mohon maaf ini dan saya siap berdialog Dengan siapa saja Saya siap untuk urusan ini Urusan kafir dan iman ini Karena memang begitu firman Allah yeah. Walladhi ya yeah. Dialah Allah yang menciptakan kalian Faminkum kafirun Waminkum mu'minun Dua saja Dialah Allah yang telah menciptakan kalian Faminkum kafirun wamingkum mu'minun maka dia menciptakan kalian itu menjadi kafir dan menjadi mukmin itu saja tengah-tengah bagaimana tengah-tengah tidak ada tengah-tengah itu tengah-tengah itu oportunis, munafik ayatnya ada nanti hati-hati Pak Fahri nanti nanti bisa terjerumus saya, saya sebutkan saja, karena sudah viral omongannya Pak Fahri Hamzain mohon maafin, dengan segala hormat saya mohon maaf, dengan segala hormat saya kepada Pak Fahri sudah betul memang bahwa narasi kekafiran itu hanya ada di dalam Al-Quran dan itu ada di ruang pembicaraan kita. Tapi dakwah itu tidak bat, tidak terbatas di ruang kaum muslimin. Dakwah ini harus fasid, dakwah ini harus disebarkan secara luas dan terang benderang. Ya? Allah berfirman di dalam surat Al-Mujahidin, ya al -Mudafir, mudafir, kum faanzir fa fa fatahil dan seterusnya. Allah berfirman, wahai orang berselimut Ya. Bangunlah kalian, bangun dalam hal ini sudah bangun Rasulullah itu, ya bukan sedang tidur. Kalau sedang tidur, itu surat sebelumnya Al-Muzammil, Al-Muzammil, ya Laila dan sebagainya. Seharusnya itu, wahai orang yang bersemangat bangunlah kamu dan kerjakan sholat itu untuk al-muzamil tapi kalau al-muzasir itu bangunlah dan beri peringatan, tidak mungkin orang yang sedang tidur lalu dibangunkan suruh bikin peringatan, suruh buat peringatan, tidak sudah bangun sudah mempelajari tauhid dengan jelas فَأَنْذٍ. maka beri peringatan apa peringatannya? tidak lain kalimat la ilaha illallah maka dengan kalimat itu Rasulullah SAW Mengajak para sahabat di Mekah Untuk tawaf ya Dari kanan ke kiri Tawaf Dari kanan ke kiri Nah orang kafir Dari kiri ke kanan ya Dari kiri ke kanan dia Tawafnya Maka berbenturan Bahu dengan bahu Dada dengan dada Antara kaum muslimin saat itu dengan Orang-orang kafir Mekah ya. Kenapa? Karena perintah Allah Dan saat itu Rasulullah SAW Sana sekali tidak meni, tidak tidak berpikir tentang resiko. Asalkan kum bangun dan beri peringatan. kelas selesai. Selebihnya urusan Allah, subhanahu Wa Allah. Ya. Kita ini disuruh perintahkan untuk beri peringatan. Apa peringatannya? buat ya. ya. Beribadah kepada Allah dan jauhi taubat. Mohon maaf ini sekali lagi, mohon maaf, dengan segala hormat. Kalau kawan sudah banyak yang anibudulloh sudah banyak yang sholat sudah banyak yang zakat puasa haji Masya Allah Masya Allah belum ini masalah ini masalah persoalan yang paling urgent ini kenapa? karena kalimat anibudulloh wassalam taubid itu diambil kata al-middad bin al-aswat seorang sahabat ya yang menyingkir ketika perang Sifin perang saudara antara uh, Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah dia lari ke bukit Al-Midad bin Al-Aswatin dia tidak mau ikut-ikutan. Karena fitnah. Dia katakan apa? Semua persoalan itu bersumber daripada kalimat la ilaha illallah. Termasuk ayat ini. Ya, anibullaha wa tana ta bughud. Ya. Beribadah kepada Allah dan jauhi taugud. Nah kita ini sudah sholat Eh kok malah metat sama taugud. Malah taugud kok dibela. Ngeri kan ini. Pecah hatinya na'udzubillah pecah akalnya ya. maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya walau kalau tadi di dalam surat ash yang yang 8 di akhir ayat itu Allah katakan, walau karihal kafirun. Di ayat ke 9 Allah katakan, walau karihal musyrikun Memang orang kafir dan orang musyrik itu tidak akan senang. Ya. Kalau narasi tentang tauhid, narasi tentang syirik itu di dibayangkan, dibayinat, Allah perintahkan, bayinat, bayangkan, jelaskan secara rinci. Jelaskan secara sistematis Apa itu la ilaha Dan apa itu ilallah Jelaskan kepada mereka Nah orang musim nggak suka dengan ini Orang kafir tidak suka dengan kalimat ini Karena kalau diperjelas Mereka kebingungan nanti Karena mereka sudah kadung pecah hatinya Pecah otaknya nah, Suman, nah Maka di ayat yang berikutnya Allah katakan Berfirman Walan tarbo angkal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum ya surah al-baqarah 120 ya yeah. jadi orang-orang yahudi dan nasrani itu tidak akan pernah ya ribo ya yeah. tidak akan pernah ribo tidak pernah puas-puas yang mereka melihat kaum muslimin ini enggak pernah puas mereka tidak mau mereka melihat kaum Muslimin yang tegak lurus di atas tauhid kalimat "La ilaha illallah". Minimal ya, kalau orang musik, minimalnya sudahlah setan minta kembang, kasih kembang aja. Minimal taruh di perapatan atau minimal taruh di atas meja. Ada yang kasih rokok, gitu ya kasih kopi lengkap. Orang kembang, orang rokok, orang kopi, dirasanya apa, Pak? Kembang, rokok, kopi. Hah? ya tanya sama Jin, Jin yang ngerasa no, ya pemangkangan kembang berokokan, ya abang kopi luar biasa, Jin itu tambah seneng menubari dari Jin ini cara sehatan. ya minimal itu, minimal itu, karena mereka tidak akan pernah ribut, minimal itu saja sudah cukup untuk memurtadkan kaum Muslimin, minimalnya berkembang di, di kuburan, minimalnya berkembang, nah, ini kan budaya Hindu ini, mohon maaf ini. Ini punya budaya Hindu Tapi itu diinginkan oleh syaitan. ya Jadi kalau kita ini Ya kita harus kembali kepada kajian yang awal ya Hibni Adam lammatani Kata Rasulullah Dalam diri manusia itu ada dua kekuatan ya. Lammatul minal malaki Walammatul minal adui Kekuatan dari malak dan kekuatan dari syaitan Atau adui dari musuh-musuhnya Lammatul minal syaitani ay, ay, ay, Adui Ya kekuatan syaitan atau kekuatan musuh musuh manusia itu adalah menyeru manusia untuk berbuat munkar dan mencegah manusia dari berbuat baik ya. ini akan kita masuk pada persoalan kedua kalau tadi itu ke, uh, yang masuk dalam kategori definisi uh, apa namanya wali-wali syaitan itu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang kedua nanti kita akan bahas tentang bagaimana karakter manusia yang kedua yaitu orang-orang munafik. Tapi kita selesaikan dulu tentang orang-orang musyrik ini dan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani ini. Nah, kalau berteman, ya. Wanantar buankal Yahudi, Soro hatta tetap tahun, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ribo, tidak pernah puas. Ya. Matanya itu selalu sepet kalau lihat orang beriman ini. Tapi kalau imannya ikut Natalan, oh mereka senang. Oh berbinar-binar matanya. sewenang welcome mereka. Tapi kalau lihat orang Islam, jangan ucapkan selamat Natal. Nanti jadi murtad. Itu mereka enggak suka. Lebih gak suka lagi orang musyrik Bayangkan, orang Islam yang sholat gak seneng. Kalau kita larang, jangan mengucapkan Natal. Oh enggak apa-apa. Ini syirik ini. Banyak model musyrik seperti ini di negeri ini. Dan surat Al-Ma'idah tadi, ayat 82 Sudah kita uh, bahas sedikit Tapi boleh saya sampaikan lagi Allah berfirman La Pasti akan kamu jumpai Manusia-manusia yang sangat Adawata Asyatnya itu terhadap kebencian Bencinya luar biasa ya Kepada siapa? Lilladina almanu. Kepada orang-orang beriman Siapa mereka? Al-Yahud dan orang-orang musyrik tidak senang ini orang-orang Yahudi dan Nasrani eh mohon maaf Yahudi dan orang-orang musyrik ini sama kebenciannya kemudian apabila kita tegakkan atau kita disuruh oleh Allah untuk menyerukan kepada manusia untuk menegakkan hukum Allah mereka pun tidak suka tidak senang melihat orang beriman itu menyerukan kepada manusia yang lain atau kepada pemerintah ini untuk menegakkan syariat Islam mereka tidak suka sangat tidak suka mereka benci mereka terhadap orang-orang yang menyerukan untuk menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala ya, itu dapat kita lihat nanti di dalam surah An-Nisa ayatnya ke 60 61 insya Allah orang-orang ya. yang sebutkan ya annahum mereka itu orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orang-orang beriman ya Baik, kita lanjutkan tentang permusuhan orang-orang munafik. Maka Al-Qur'anul Karim telah mengingatkan di dalam berbagai tempat di dalam Al-Qur'an di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lihat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 138 dan 139. Allah berfirman Allah berfirman bahwa berikan bergembira kepada orang-orang munafik bayangkan bergembira kepada orang-orang munafik, apa kabar gembiranya? Ya. Yaitu azab. Basirul azab dengan azab. gembira Berikan kabar gembira kepada orang munafik itu, yaitu azab yang sangat pedih bagi mereka. Basirul ya. an azaban aliman, azab yang sangat pedih bagi mereka. Ya. Siapa mereka? yaitu Allah kafirin aulia yaitu orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi mengambil pemimpin memanggil mengambil apa namanya pemimpin pelindung serta kawan bagi orang-orang muslim baik kita dengarkan agar dulu setelah kita bahas tentang surah Anissa 138 dan 139 bahwa pada umumnya kata beliau penulis kitab ini bencana-bencana yang ditimbulkan oleh mereka sungguh sangat dahsyat ya. jadi bencana-bencana terhadap kaum muslimin ini itu kebanyakan ditimbulkan oleh orang-orang munafik justru orang yang mengaku muslim bahkan di kalangan mereka ada yang ulama, habaib Ustad dan sebagainya ya. Tapi mereka munafik ya. Itu bencananya Lebih dahsyat Dari sekedar bencana alam ya. Bencana alam ini ufi bila minalik, Memang besar Tapi bencana alam ini tidak ada apa-apanya Dengan bencana akidah Ngeri. Kenapa? Karena murtad konsekuensinya menjadi murtad ya. Tadi saya katakan bahwa e, Dosa Orang berzina Ya, itu lebih kecil daripada dosa orang-orang yang membuang kembang di perapatan. Artinya dosa syirik itu lebih besar dampaknya daripada dosa berzina. Sama-sama dosa besar. Tapi dosa syirik membuang kembang itu jatuh pada dosa mukafiro. Dosa yang menyebabkan orang itu menjadi kafir. Tapi kalau berzina, minum homer berjudi, itu tidak kafir dia. Dia melakukan dosa itu, dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau sudah syirik, hatanya apa namanya ini berkembang di perapatan, itu dosa sudah masuk dosa mukafiro. Kalau minum khamer berzina itu dosa Ghairu mukafiro. Ini orang munafik kata penulis kitab ini bencana yang ditimbulkan oleh mereka lebih dahsyat lagi dari sekedar bencana tsunami, gempa banjir, ya. lebih dahsyat kenapa? karena bisa jadi kafir ya. maka bencana yang paling besar itu musibah terkena kekafiran, maka Rasul senantiasa mengajarkan kepada kita, ya, doa satu doa Allahumma inna na'udhibika min an bika syai'an na'lamu, wa kalima la na'lamu Rasulullah berdoa pagi sore, pagi sore Allahumma inna naudzubika min an-nushrikabika syai'an na'lamu Ya Allah, aku berlindung kepadamu Dari dosa kesyirikan yang aku tahu Na'lamu, kami tahu, ya Allah Wa na'udhibika Dan aku mohon kepadamu Mohon pelindungan kepadamu Dari dosa yang aku tidak tahu dosa itu dosa apa Tidak tahu aku Allahumma min an dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa yang aku tidak tahu. Ya. Bisa jadi dosa kerentek dalam hati, dosa dalam otak kita, rencana-rencana jahat, Allah tahu kok. Nah kita mohon kepada Allah, diampunkan dosa-dosa itu. Tapi yang pertama adalah dosa syirik, na laalamu, na lamu yang kita tahu tentang dosa itu syirik. Tapi kita lakukan, ya. Itu kita minta mohon kepada Allah minta perlindungan. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika shay'an na'lamu. Nah keterangan tadi itu membuang apa namanya? kembang di perapatan, naruh kembang sak kopine, sak rokoe di meja, itu syirik. Karena mau hormati jin. Loh jin itu kok dihormati? Jin itu makhluk yang buruk. Makhluk yang buruk kok dia makhluk yang buruk ya, Khi. Buruk dia ini kalian suka menipu memang nah, iblis itu suka menipu dan turunan-turunan iblis itu para jin-jin kafir ini suka menipu hati-hati ya dengan cara seperti itu kita disesatkan oleh mereka begitu pula syirik kusur syirik tentang kekuasaan syirik yang berpusat pada istana kusur itu artinya istana, kekuasaan hati-hati ya. ini juga sama jahatnya dengan syirik syirik kubur nauzubillah Nah, kita sedang membahas syirik apa namanya? kafir tentang kemunafikan yang bahayanya sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang munafik. Karena mereka itu dinisbatkan, ditetapkan sebagai orang Islam yang mereka juga kadang menyerukan untuk membela Islam dan loyal kepada Islam padahal hakikatnya mereka adalah musuh-musuh Islam. Mereka melancarkan permusuhan itu di setiap kesempatan. Jika ada kesempatan, orang munafik itu selalu menikam dari belakang. Contohnya jelas, Umar bin Khattab itu dibunuh oleh orang, orang munafik yang juga sholat bersama-sama. Beliau di belakang. Tujuh sahabat ikut meninggal pada setiap penusukan penikaman terhadap Umar bin Khattab. Tujuh sahabat dibabat dari sop ketiga. Dia maju ke depan dia harus membunuh tujuh sahabat baru dia bisa membunuh Umar siapa mereka orang-orang munafik nauzubillahi min dzalik akan kita teruskan kajian kita ini insyaallah mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita Allah marhamah bil quran aqulu quli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wa billahi taufiq wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh